Pak kita mau ke sana apa enggak? Bisa jadi, ayo. Okay. Oke, kita coba ya, bismillah ya. Yang menunggu sini, saya tidak bermaksud membuat macam-macam. Saya hanya... Pelontang mau ke sana, diri yang satunya. Halo, selamat pagi pemirsa Mat Parjo. Kali ini Mat Patjo ada di desa Sudamuli Orang sama Mas Caka Caka Plontang uh, Beliau juga punya channel-channelnya apa ya mas ya? Kuli Trotagan Anti-Bisage Dukung lah ya beliau Kali ini Mat Patjo Baru datang mau ke sana, Mau ke Curug Curug namanya dan di sana nanti ada amat pacu mau mengekspor yang ada berbau-bau angker di sana. Oke. Okay. Okay. Ikuti terus ya Matarjo bareng Mas Cakap lontang. Ini ya channelnya Kulit Rata Menuju juruk Pasekan yang ada di Desa Sedamule Kecamatan Rawalo. sekarang sudah di ini. apa ini jalan ini menyeberangi sungai. Jadi kalau musim kemarau kita bisa enak. Kalau aduh, kalau musim menghujan susah, airnya bisa sampai di atas lutut. Oke, Tuh, sudah menyeberang sungai ini langsung ke sana. Ya, dari sana pemirsa tadi kita berjalan menyusuri tepian sungai Bisa, uh, nanti Tato sama Jaka Pontang mau ke sana Dirung yang satunya, yang tadi yang bilang angker ya dia akan tinggi, tapi harus kembali lagi ke sana Sehingga dia akan menjauhi, bagaimana dia akan menjauhi Oke Mas Jaka, kita ke sana ya Oke, okay. terus? kita kesana balik tapi terlalu jauh kita sebenarnya jalannya di situ di kita terjang aja di sini ya oke oke aman di sana waduh jalannya rungkut banget orang nih. Mana ini ini? Oh, ini udah sampai. Karena kita cenderung ke sana yang lebih indah. Yang yang konon cerita-cerita dulu sampai ataupun angker kita tengokin sana aja Yuk. bukan curugnya di sana misal jadi sebenarnya jalannya ini di atas tapi nggak mungkin ya kita mencat jalan yang miring ini woi curugnya tuh kan ini pemirsa kita sudah mendekati dan hampir sampai. suruh Nah, ya, di bawah ini pohon ini, pohon besar. besar. Sekarang udah nggak ada jalannya, loh, rimbun. Ah, ini ada ini Ke sana ada jalannya. Gimana, Mas Opi, jangan pelontang, kita mau ke sana apa nggak? Bisa jadi, okay. ayo. Oke, Kita Bisa coba ya, Bismillah ya. Tanya nengok saja. Gunsewu, Punten yang menunggu sini saya tidak bermaksud membuat macam-macam saya hanya ingin melihat keadaan. Oke Bismillah yuk. Bismillah. Pelan saja. batang besar ini untuk pegangan bisa itu Jalannya susah banget kita harus berangkang Karena badannya Terlalu buat. Oke okay. okay. Ya, kita sampai pemisah, pemisah. Bu sirup Pasangan ini ini tulah di turun kecekan kita menuju Taman Rawalo. Pada ini, diimbak itu... bisa sampai sini. Ya, cocok ya. ya. Bangunan ya di sekitar ini. batuan keluar air dan itu terus tengah airnya. sebenarnya tinggi batu dan di era tahun Kasih jalan duluan itu tempat ini ramai banget. Iya dulu saya juga waktu kecil karena kesini ya, banyak orang. Terus di sini banyak kali makan ini kita apa-apa. Dalam, belakang, belakang. Dan konon katanya, katanya juga, saya pun satu kali ini di sepanjang sungai ini. Karena saya pernah. Kesana. baik terbaik, wanita, wanita tua, ya yang, enak -enak, yang suka makan udang, ikan, tohnya apalah dikatakan air yang mengambil dari sini jadi saya, e, pemikiran saya itu orang yang mencukang, itu lebih curah punya memang salahnya, mengambil makanan-makanan itu orang yang mencukupannya, karena itu adalah manusia saya saya tidak percaya, terserah tidak setelah saya dulu pernah menjumpai sendiri Yang penting jika ketemu orang itu, itu Jangan tenang sekali-kali Menyumbuh dia, menyenyakkan dia, atau menyenyakkan dia Biarkan saja dia Setelah dia tidak matuh sama-sama Selanjutnya -sama. Kita tahun 90-an dulu uh. Ini sudah hampir jangan Sebelah-belah anak tapi okay. Sebelah-belah anak Oke, okay. kita okay. Kita berdua Iya mas cakap depan kita ada pohon pisang ya pohon pisang ya memang pisang. Oh, pisang mas cakap tahu nggak namanya pisang apa? Tahu, gitu. tahu tuh <tuh ya. lihat di sana juga tuh di atas itu juga banyak pohon pisang kan ya? Iya, yang ditanam petani itu. Ah, ah, itu beda sama yang di sini. Oh yang di situ beda. Nah, beda. Ini kalau kita Tan tanam di ini? darat, tanah nggak bakalan jadi. Hmm. Yang ini? Oh, ah, ah, ini namanya pisang kle. Pisang kle. Pisang. Klei. pisang, klei. pisang bisanya tumbuh, ya? bisanya tumbuh di parang-parang. Oh iya, iya. Ya, di parang sungai. Kalau di sana nggak bakalan jadi. Oh berarti khusus di parang-parang ya lembah-lembah iya, lembah, ya? Tuh. Yo kita lanjut lagi Mas Kak. Pertahuan baru lagi. Oke sekarang saya mau menuju pulang bareng bareng sama sopir Pak. Jadi kita lewat sini ya. bisa enggak papa mm. tapi ini itu kan enggak ada ruangan dari kita ambil aja yang Oke saya mau ngambil air buat masak kopi dulu <guluh> oh, ini ada, ini. kalian buat <laughs> ini kita bikin kopi dulu tuh sudah mulai ini ya. ya kita siapkan sempurna <laughs> Thomas cakap lontang berani pegang ha <laughs> <laughs> ini saya nggak kita sendiri ya ini langsung ambil dari sinai, ya, langsung lanjut ini buat mas jaka satu ya coba ya, panas eh, uh lemes tinggal. kita tinggal masak nih sambil ngopi kita air buat masak nih Mas masih yang tadi, <tuh> bareng kayu, kayu bakar. Di sini masih banyak yang pakai kayu bakar ya, ya Mas yo? <sepansion> <tuh> nah, ya? Kamu mau Tiada ampun mau ya, guys. <tuh> Pokoknya siap masak kak. Oke, okay. serut dulu. Si panas. Bebas. Ah, sekiranya. Kita masak. Ini rebus pemisah. Ini buat cakap rotan. Saya. Okay, ini buat cakap londang. Juru, juru. <tuk> terus, terus. Eh, nyumbang. Habis hari ini, Om. <umbang. tuk> <tuk> Oke. Okay. Dan kita mau makan dulu Ya, ya. <tuk> ini. baik hey pemirsa tadi Matarjo bareng sama Cakap Lontang tinggal channelnya kulit Radegan like nanti ya di subscribe kemudian komen bagikan sudah explore tadi tempat angker di Curug Pesekan dan sampai di sini juga pemirsa berdagang sini petanoh sama kulit berdagang pulang lagi jangan lupa subscribe ya pemirsa ya komentarnya perlu komentar. komentar biar kita semangat ya, ya. biar kita bisa memperbaiki apa yang kasih tahu membaiki, ya. kasih tahu Oke. pada kita ya lewat komentar Oke. ya kasih tahu ya, ya. komentar komentarnya yang bisa memperbaiki supaya lagi membuat konten-konten yang baik ya. Oke, sampai di sini pemirsa, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa semangat terus, jaga kesehatan dan tetap semangat terus bekerja. Sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.